Ika, terserah, kau mau apakan dia. Hm. masih banyak gadis-gadis cantik di desa ini yang ingin dijadikan istri orang terhormat sepertiku. Besok, di tepi jurang sana, kau bisa melihat tubuh Sumira terkapar seolah terpleset. Sebaiknya kubiarkan saja bajingan itu, supaya besok bisa melihat apa yang akan terjadi. Lasmini! Mini coba lihat siapa yang pagi-pagi gini datang. Bawa olah lagi. <laughs> Mohon diterimanya. Terima kasih. Wah, banyak sekali. Untuk apa semua ini? Untuk orang yang paling kusayangi. Ini juga kubawakan untuk Nyi Warsi. Terima kasih. Kalau begitu, saya masuk dulu ya. Silahkan. <laughs> Terima kasih. Kau mau menemani aku melihat-lihat suasana di pinggiran desa? Sepertinya, cuaca hari ini kurang bersahabat. Aku mau jalan-jalan. Lasmini! Aku tidak akan lama tinggal di sini. Cintaku hanya untukmu, Lasmini. Bagaimana mungkin, jika jantungku untuk orang lain? Apa maksudmu, Lasmini? Nanti juga ketemu jawabannya. Lasmini, jangan ke sana. Terlalu berbahaya. Kalau kau ingin tahu siapa yang menginginkan jantungku, kita harus ke sana. Uh, uh, Lasmini! Lasmini! Uh, uh, uh, Sumira? Uh, uh, kau? Kau? Iya, uh, uh, aku masih hidup. Uh, kenapa kau berada di sini? Justru itu yang ingin aku tanyakan. Apa alasan Kakang mau membunuhnya? Aku ingin membunuhnya. Uh, jangan bercanda kamu. Aku mendengar rencana jahat itu semalam. Katakan, apa yang terjadi? Dan siapa orang yang menginginkan jantungku itu? Uh, uh, lasmini. Uh, uh, uh, uh, Sumira! Sumira! Uh, uh, Sumira! Lasmini, Sumira telah tewas. Uh, uh, tolong! Tolong! Tolong! Uh, uh, uh, apa yang terjadi? Dia ingin membunuhku. Dan dia telah membunuh Sumira. Uh, Kurang uh, aja. Aku tidak membunuhnya. Justru dialah dalang dari semua ini. Bohong, dia pembohong, kurang ajar, rupanya kau pengguna berdarah dingin. Siapa kau? Aku adalah kakak Sumirah Jalan kakak Iparnya Harsoyo. Aku akan menuntut balas. <tuh> <tuh> oh. Kurang ajar, rupanya kau pendekar yang mudah membunuh orang. Jangan keburu nafsu. Sebaiknya kau pikir dulu untuk tahu siapa dalang dari semua ini. Permisi. <tuh> Tunggu, Sumirah Sum, aku akan menuntut balas atas kematianmu, Sumira. Ah, tolak, tolak, <kenokan tubuh> yeah. gar. Gar. Bangun Kar, bangun Kar. Kamu tiba gantong ya. Ayo bangun. Kar, ayo Kar. Jangan kenakan. Kena kau sekarang. Mau lari kemana lagi kau? Hah? Bagus dan Apa mau kalian? Neng, tolong saya neng, bantuin saya. Minggir dulu. Biar aku yang hadapi mereka. Terima kasih, Neng. Makasih. Makasih. Yeah! yeah. yeah. yeah. Iya. <tip> <tip> Uh, terima kasih pendekar yang hebat uh, Nam sayul Apa itu? Nama saya Yulidar Pendekar Nama saya Lasmini Pendekar, kalau saya seperti kamu saya nggak perlu lari lagi kalau mau diperkosa. Mungkin selama ini kau belum berpikiran untuk belajar silat? Ajarin saya silat yo. Ya. Hmm. Aku bukan guru silat. Sedikit aja. Sambil jalan nih. Ha hmm. Kali ini tidak bisa. Aku harus melanjutkan perjalananku. Aku ikut. Aku akan pergi bertahun-tahun. Begal-begal itu ternyata seleranya tinggi juga ya. Contohnya, cewek secantik dan seseksi aku jadi korbannya juga. Kita sudah tiba di kedepatan Jatisari. Kamu sudah pernah kesini? Belum. Kalau kamu ingin ikut aku, kamu jangan manja ya? Menderita masa manja, nggak cocok lagi. Hmm, lapmak dulu yuk. Apa itu? Laper ya, makan dulu. Aku bayar deh. Mau pesan apa? Pokoknya, sediakan saja makanan dan minuman yang menjadi kebanggaan rumah makan ini. Baik. Dia ngeliatin kamu terus tuh. Kamu lagi diperhatiin orang. Ganteng pula. Aku tahu. Aku tahu dia merhatiin aku terus. Biarkan saja. Ayo, balas pandangannya. Ajak dia tersenyum. Idih, kamu nakal ya? <tik> Silahkan Ya, dia pergi deh. Andaikan ini dia, dan aku jadi kamu Lasmini, akan kutelan dia. Am. Jangan lihat dia terus. Jangan sampai dia tahu kita menguntut sampai ke sini. Iya Kang. Tapi sebenarnya apa mau dia di sini Kang? Apalagi kalau bukan ingin menghancurkan kisah cinta orang lain, dasar perempuan murahan. Cih. Orang bayarin kok ditolak sih. Aku tidak kenal dengan pemuda itu. Jangan suka asal menerima kebaikan orang lain. Orangnya baik kok, ramah, ganteng lagi. Mm. Mau borong? Kalau benar kau yang membayar semua makanan kami, uangnya bisa kau ambil kembali ke pemilik rumah makan tersebut.